Nah, sahabat ini dia cara mengatasi data seluler tidak muncul atau tidak tampil di HP Infinix. Bagi sahabat, masalah yang sedang saya alami yaitu saya sudah mengaktifkan paket data, namun di sini uh, data seluler tidak muncul atau tidak tampil di HP Infinix-nya. Nah, untuk cara mengatasinya, untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel, sahabat ya. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita masuk ke kartu ganda dan jaringan seluler. Kemudian di sini kita pilih saja ke kartunya ya sahabat ya kita masuk ke kartu ganda atau jaringan seluler. Nah kemudian di sini ada banyak menu sekali ya sahabat ya di sini kita uh, pilih menu yaitu nama titik akses sahabat kita masuk. Kemudian di sini kita tekan titik tiga yang ada di sebelah kanan atas guys. Kemudian di sini kita setel ulang ke default. Kita tunggu loadingnya. Nah disini penyetelan ulang setelan APN default telah selesai guys ya. Nah untuk langkah selanjutnya kita tekan tombol home ya sahabat ya. Dan kemudian kita aktifkan kembali data seluler yang ada di HP Infinix guys. Nah maka secara otomatis data seluler sudah muncul lagi di HP Infinix ya sahabat. Nah caranya cukup mudah sekali kan untuk cara mengatasi